untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar, tentunya. Baiklah, persahabat, untuk mengawali dan tentunya menemani santai sore kalian saat ini, Bang Iman akan menyuguhkan info-info menarik dari idola kita. Di kabar pertama, persahabat, kita pastinya bahagia sekali hari ini, Alhamdulillah. Vlog Leslar Entertainment, no cut, no edit, kondisi terkini, Les kejora ini masuk trending satu di Youtube. Pastinya warga Konoha happy banget, tersahabat karena konten ini sederhana tanpa edit-edit. Klip -edit rekam posting trending satu ini yang selalu membuat kita pastinya bangga dan kagum. Masya Allah, apalagi di vlog tersebut ada abang L yang selalu bikin candu, yang selalu bikin kangen. Ini masya Allah, banget tersahabat. Berkat dukungan dari kalian semuanya, masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat. Makin kompak, makin solid lagi untuk mensupport Lesti Rizky Billar BBL Alhamdulillah juga persahabat ya vlog Lesar Entertainment Ini tembus 1 juta viewers dalam satu hari Ini keren banget, Alhamdulillah Tentunya vlog LA kembali masuk di jajaran trending Emang idola kesengan kita, emang ratunya trending persahabat Mudah-mudahan sehat terus untuk Leslar family, dan semoga persahabat, idola kesengan kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Berikutnya juga persahabat di postingan Papa Bilar ini terbaru, persahabat. Ya, Papa B baru saja mengunggah sebuah postingan vlog LA, dan ada sebuah kalimat ucapan rasa syukur, persahabat, dari Papa Bilar. Di situ Papa B mengatakan, Alhamdulillah, trending satu kembali. BTW ini kita teks satu hari sebelum kepulangan bundanya Alhamdulillah sekarang kondisi bunda Fatih jauh lebih baik Terima kasih buat yang sudah mendoakan Masya Allah persahabat ya, Alhamdulillah Mendapatkan kabar terkini dari Bapak Bi Langsung Bahwa kondisi bunda Lesti saat ini jauh lebih baik Alhamdulillah Masya Allah selalu bersyukur Dengan apa yang tentunya kita dapatkan Masya Allah, kabar spesial bahagia dari Leslar Family ini langsung dari Papa Bi yang menyampaikan kondisi Bunda Lesti. Dan selalu bersyukur juga, tentunya Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kemudian juga persahabat selanjutnya, kita simak ya. Ini tentunya Papa Bilar juga saat diwawancara ketika main sepak bola bersama tim Marwa. Bunda Lesti ke juara, persahabatnya masih harus istirahat dulu. Tidak boleh beraktivitas bersahabat, ya. Untuk saat ini, Bunda Lesi tidak diperbolehkan beraktivitas dulu bersahabat, ya. Tentunya, Bunda Lesi harus istirahat dulu, Masya Allah. Ini tentunya suami yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi imam yang baik, menjadi kepala keluarga yang... Bertanggung jawab dan yang baik pastinya untuk keluarganya, amin Doa terbaik pastinya selalu kita berikan ya untuk Leslar Family Selanjutnya juga persahabat ada kabar yang sangat membanggakan juga Kali ini dari fanbase L2W Yang selalu membuat warga Konoha juga ini kagum banget Dengan aksi solidaritasnya persahabat Selalu berbagi kebaikan dengan sesama Kali ini agenda L2 Bersahabat berbagi takjil Ramadan untuk anak-anak. Masya Allah, ini lokasinya di Bandung, Ya, Mudah-mudahan lancar, sukses dan mudah-mudahan tersebut rezekinya selalu diberikan kelancaran, keberkahan dan barokah. Masya Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini persahabat kita semuanya selalu sehat Apapun yang dilakukan juga selalu dimudahkan Amin Kemudian juga persahabat diinformasikan informasi yang sangat amat penting banget untuk warga Konoha. Jangan lupa bakal ada acara persahabat ya Santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri Ini bersama Habib Usman sebagai pimpinan Dan akan dihadiri juga persahabat ya untuk warga konoh harus tahu juga bahwa B akan tentunya hadir di acara tersebut Hari Senin untuk acaranya Tanggal 10 April 2023 Dicatat persahabat biar tidak ketinggalan Biar tidak lupa untuk menyaksikan acara santunan dan buka puasa Bersama 100 anak yatim dan santri Ini informasi resmi juga langsung dari Marwa FC Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses dan untuk acara mulai pukul 4 sore persahabat ya Sampai dengan pukul 8 malam Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan Dan pastinya juga persahabat kita selalu menantikan Dan selalu menunggu kejutan dari Lesnar Family Tetap semangat, tetap menjadi fans yang baik, tetap kompak dan solid Mendukung Les Rizky Bilar dan PBL Jangan kemana-mana persahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.